Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Selasa, 18 Oktober 2022, terpantau naik untuk cetakan UBS sedangkan cetakan Antam stagnan. Harga emas 24 karat dijual mulai rp rupiah untuk ukuran 0,5 gram UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp536.000. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 492.000, naik Rp 3.000. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 968.000, dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 923.000, naik Rp 7.000. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.604.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.523.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.149.000, sementara untuk cetakan Antam 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp45.403.000. Sementara itu, harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai 8.999.000 Sekian harga emas untuk tanggal 18 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.